Yeah. I put some bands in it, that's the best mix Why your bitch think she need some breath mix Hot boy drinking, need refreshments Check my ring bling, movie ring bling, bling. yeah sipping on the Henny, got me thinking way too much on you Gotta switch the train of thought so I'll be thinking about the blue Double up, my plays a double slap like what's the next move, yeah Now how you move? Now watch me move Big bitch, ain't big diamonds, might just have to cut Got a fat ass, thought I'm askin' her to kind of draw Might be bad for that, but she said she Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para pejuang ilmu. Apa kabar para sahabat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di channel online MGBK SMK Negeri 4 Pekalongan. Para sahabat, pada kali ini kita akan membahas materi dari bimbingan karir dengan topik layanan adalah peluang karir pada era milenial. Mengapa ini penting? Karena ada ungkapan bahwa setiap zaman akan menghadapi tantangannya sendiri dan pada kali ini zaman kita adalah zaman, zaman milenial tentu saja tantangannya juga semakin lebih kompleks terkait dengan materi silakan Pak Sangaji untuk peluang kerja Pak Pak Sangaji untuk di era milenial ini bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, ya. Pak? Uh, berdasarkan data yang tercatat di BKKSM Kan Kerempat Pekalongan terkait dengan jumlah penganggurannya terlebih dahulu untuk jumlah pengangguran di tahun 2019 yang tercatat itu sekitar 7 juta sekian jiwa itu yang tercatat belum lagi yang tidak tercatat di BKK SMK Negeri 4 Pekalongan bisa jadi lebih dari jumlah yang ada dari sekarang kemudian di tahun 2020 ini jumlahnya meningkat secara drastis apalagi ketika pandemi COVID-19 ini menyerang jumlahnya meningkat sekitar 4-5 juta jiwa itu pengangguran yang tercatat belum lagi yang tidak tercatat seperti itu nah, sebelum kita masuk materi nah, tujuan materi kali ini apa sih Pak Sigit? Oke terima kasih jadi para sahabat tujuan materi kali ini adalah yang pertama sahabat memahami bagaimana peluang karir pada era milenial ini terus yang kedua juga kemudian para siapa tahu Bagaimana peluang-peluang setelah pasca pandemi Karena ini kan masih pasca pandemi, pandemi ini pak Sehingga nanti setelah pemulihan Bagaimana peluang terhadap calon lulusan dari SMK Negeri 4 Pekalongan ini Manfaatnya itu pak Sarah. Untuk peluang kerjanya di era milenial itu Banyak gak pasangan terkait data dari PKK itu? Nah, untuk peluang kerja di era milenial seperti ini Tentu sangat banyak dan sangat luas Apalagi di era yang sangat global Teknologi sangat mendukung, tentu peluang kerjanya sangat luas Tidak harus terjun di dunia industri ataupun dunia usaha yang konvensional yang ada Entrepreneur, berarti, Pak, Entrepreneur harus menjadi menumbuhkan jiwa wirausahanya. Banyak sekali peluang usahanya Di antaranya peluang kerja yang bisa dijajaki atau bisa dimasuki oleh para lulusan SMK Diantaranya menjadi sosial media marketer atau menjadi Marketing Online, ah, marketing oh. melalui media sosial Itu sangat menjanjikan Yang kedua menjadi youtuber Yang ketiga menjadi web blogger Yang keempat menjadi seorang influencer Dan yang terakhir menjadi travel review hmm. Nah sekarang media sosial Banyak sekali digemari oleh masyarakat hmm. Mulai dari kalangan muda sampai Kalangan tua semuanya hampir memakai media sosial hmm. Baik Facebook, Twitter, Instagram Ataupun media sosial yang lain Nah. Dengan media sosial itu, kita kembangkan usahanya Kita punya usaha, misal usaha kecil-kecilan, online shop Nah, kita gunakan media sosial yang ada untuk media penjualan Media marketing, media pemasaran melalui media sosial itu Karena tidak bisa dipungkiri, segala sesuatu sekarang dimasukkan ke media sosial Nah, dengan kita menjual atau memasarkan produk melalui media sosial Tentu peluang untuk lakunya, peluang untuk terjualnya itu lebih besar daripada dipasarkan secara offline atau secara konvensional seperti biasa Oh, seperti itu juga itu. punya nilai plus juga para sahabat bahwa dengan dari menggunakan media sosial untuk kegiatan marketing Sahabat, tidak perlu dong mengeluarkan dana untuk promosi, mengeluarkan dana untuk membuka lapak maupun menyemalahan lahan jadi lebih praktis Pak Sanji ya? Jelas, okay. lebih praktis, lebih efektif dan lebih efisien, hmm. lebih hemat waktu juga, tidak harus keliling memasarkan produknya, cukup duduk santai dari rumah, seperti yang di dua puluh jam, dua puluh ah, okay. jam digemborkan oleh pemerintah yang saat ini programnya di rumah saja. Hmm. Nah dari rumah saja kita bisa memasarkan produknya sambil rebahan pun bisa pegang HP memasarkan produknya melalui media sosial yang kita punya. Keren seperti sekali luarnya Pak Sanji. Luar biasa kalau seperti Atta, Halilintar, Ria Ricis itu kan pengasuhnya jutaan itu itu masuk ke mana ini Pak, Pak Andi? Uh, kalau Ria Ricis, Atta Halilintar hmm. ada lagi siapa itu ya? Deddy Kobeser hmm. itu termasuk Youtuber Pak oh, YouTuber. Uh, Youtuber itu kita memberikan konten sesuai dengan keahlian kita misalkan Atta Halilintar jagonya ngeprank-ngeprank hmm. waktu dulu Ria Ricis waktu dulu mainan squishy squishy okay. ya, uh, sampai sekarang itu ada treat horror juga Hmm. kalau terlalu jadi koburser itu lebih ke acara wawancara atau podcast hmm. yang lebih simpel melalui youtube itu itu menjanjikan Pak, Pak Andi ya? sangat like. menjanjikan sekali kita ketika kita sudah memiliki akun youtube minimal tayang 4000 jam dan memiliki subscriber minimal 1000 itu kita sudah bisa mendapatkan adsense tapi sebelum itu kita harus tentu harus berjuang bagaimana caranya bisa mendapatkan 4000 jam tayang dan memiliki 1000 subscriber. Hmm. setelah itu uang pasti akan mengalir nah, terus, ya. Pak. Kali tadi dibahas social marketing nih, sahabat. Kemudian juga tadi dicek oleh Pak Andi terkait dengan YouTuber, YouTuber kalau yang sekarang nih mungkin siapa juga masih penasaran web blogger artinya apa sih? Nah, kita langsung aja tanyakan ke Pak Sang Haji. gimana Pak nah, Sang Haji? untuk web blogger sendiri contoh hmm. yang sudah sukses itu sudah banyak malang melintang di dunia pertelevisian per Indonesia diantaranya ada Raditya Dika selain menjadi seorang web blogger juga menjadi seorang komika kemudian ada satu lagi yang tidak jauh berbeda profesinya hmm. yaitu Panji Pragiwaksono beliau-beliau ini awalnya itu hobi menulis Nah, hobi menulisnya itu dituangkan di dalam web atau di dalam blog menjadi sebuah materi yang dapat diangkat menjadi sebuah konten yang menarik sehingga mendapatkan penghasilan dari sebuah web blogger seperti itu Nah, tentu sekarang buat para era milenial seperti ini sahabat semua bisa mengembangkan kemampuan menulisnya yang bisa menghasilkan seperti yang uh, bisa di, kita contoh melalui beliau-beliau yang sudah sukses Ini. mulai dari Raditya Dika, Pranjipto Pragi Waksono dan masih banyak yang lainnya. Udah, luar biasa berarti ya, tetap ada peluang. luar biasa. Kalau yang influencer Pak, Pak Andi. Baik. Selain vlogger itu kan ada peluang kerja influencer. Okay. Nah, mau gue dijelaskan Pak Sikit, influencer itu apa biar para sahabat lebih paham apa itu tentang influencer. Oh gitu. Jadi kalau dari redaksinya influencer itu kan mempunyai arti pengaruh. Jadi para sahabat semisal ini punya kemampuan di bidang artikulasi yang baik Terus juga punya daya tarik yang bagus terkait dengan bagaimana membuat semacam konten yang positif Bisa ini punya peluang di bidang influencer Saat ini contoh nih untuk para sahabat yang mungkin lebih suka terhadap konten-konten terkait dengan kesehatan Ada contoh dokter Tirta, dokter Raisa ini juga semacam influencer untuk mempengaruhi masyarakat terkait dengan pembiasaan-pembiasaan baik terutama yang saat ini nih Kak Andi di masa pandemikan itu penting nih masyarakat dihabituasikan dengan hal-hal yang baru terkait dengan new normal maupun pembiasaan kesihatan di rumah itu influencer jadi para sahabat bisa kok punya peluang yang artinya ya bisa bisa dibilang luas lah kalau punya hal-hal yang positif yuk kita coba share dengan teman-teman atau netizen di seluruh Indonesia sangat buka sekali itu kalau influencer pak Andi Jadi gitu ya Pak? Jadi ya. Kita semua bisa jadi influencer, menyebarkan hal-hal yang baik kepada dunia luas, masyarakat ya, luas. Iya. sepatu ya, semacam itu. baik sahabat. Terkait influencer, ada juga yang terakhir adalah travel review. Mungkin dijelaskan, Pak Sangi? Ya, ini menarik nih. Nah, nah bisa lihat nih. Ini ya, yang paling menarik ya, travel review itu jadi kita uh, sudah banyak contohnya di acara televisi bahkan sudah ada contohnya meliput kegiatan traveling, kegiatan wisata kita ya. Itu bukan hanya kepuasan tersendiri menjadi seorang travel review. Beliau-beliau yang sudah sukses di bidang ini, beliau mendapatkan kesenangan ya, selain hatinya senang uh, berwisata ke suatu tempat uh, dan di situ beliau merekam kegiatan aktivitas wisatanya oh, iya. dan bisa disiarkan melalui media sosial baik Youtube, Instagram maupun media yang lain dan itu sangat menghasilkan di dunia, di era milenial sekarang ini ini keren loh Pak sangat. berarti ini kalau ada pepatah bilang pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang dibayar hobi yang dibayar nah, nah, berarti sahabat nah, bagus ini kalau misalnya hobi traveling, traveling nah, bisa juga ini bisa juga <laughs> hobi traveling disebarkan di media sosial dapat adsen penghasilannya otomatis akan masuk ke rekening kalian masing-masing biasa berarti jadi yang pertama kita harus cari hobi apa? Ya. hobi yang kita punya hmm. hobi yang bisa kita tularkan ke masyarakat ya. dan semua itu para sahabat itu juga punya kesempatan nih artinya bisa memberikan peluang buat para sahabat terkait dengan apa sih sebetulnya peluang-peluang karir setelah kita nanti lulus terus juga memasuki fase pemulihan dari masa pandemi gitu seperti itu tapi tantangannya sahabat apakah itu mudah? tentu saja tidak mudah karena ada beberapa hal terkait dengan apa sih yang perlu kita persiapkan, ini sangat penting juga Pak Andi ya Pak Sangaji ya sangat penting mungkin berarti dijelaskan para sahabat Pak Andi atau Pak Sangaji kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman selain hard skill itu tadi misalnya selain keterampilan dalam mengelas, di ilmu di bagian listrik maupun ilmu di bagian budidaya gitu apalagi khususnya Betul. untuk SMK ke 4 gitu. ya yang harus dimiliki para sahabat semua selain hard skill tadi yang sudah dijelaskan kalian juga harus memiliki soft skill soft skill itu skill yang dasar diantaranya yang pertama itu cepat beradaptasi dengan teknologi nah ini skill yang sangat harus dimiliki di, di era milenial sekarang ini teknologi berkembang pesat di era globalisasi ini apa serba menggunakan teknologi apapun menggunakan teknologi maka dari itu harus bisa beradaptasi dengan yang namanya teknologi mulai dari yang sekarang pemasaran bisa melalui dengan media sosial, media sosial ya. tadi kalau tidak Cepat beradaptasi dengan teknologi akan sulit untuk memasarkan sebuah produk atau sebuah apa namanya jasa, itu jasa itu. bisa dipasarkan melalui teknologi. Maka dari itu, yang pertama yang harus dimiliki di soft skill-nya itu harus beradaptasi dengan teknologi. Kemudian, soft skill selanjutnya selain cepat adaptasi dengan teknologi yaitu kita harus aktif berkomunikasi, jadi kita harus bisa menjadi individu yang terbuka. Individu yang lancar berkomunikasi dengan masyarakat luas Tidak tertutup dengan satu kelompok ini, tapi terbuka dengan oh iya. satu kelompok ini Kita harus bisa sebisa mungkin terkomunikasi ya. aktif berkomunikasi dengan masyarakat luas Apalagi lewat sosial media seperti itu, Pak Oh iya, saya terkait dengan pola pikir yang terbuka tadi juga, ini bagus nih Ketika kita punya komunitas, terus juga kita harus open minded nih terhadap hal-hal baru Apalagi sekarang ini kan juga sangat keren ya, hmm. ada Startup dan lain sebagainya mulai bermunculan. Itu bisa menjadi peluang, dan kita ya. harus siap dengan hal itu. Jadi, bukan berarti kita harus kaku, tapi kita juga harus punya pemikiran yang terbuka. Bisa berubah terhadap hal-hal baru, apalagi yang terkait dengan kemajuan teknologi, dan lain sebagainya, Pak. Haji, ya. Iya dia, dan yang sangat tidak kalah pentingnya juga disiplin waktu. Nah, ini yang para sahabat harus tanamkan mulai dari sekarang. Itu harus punya jiwa disiplin, punya karakter yang disiplin di segala tempat di segala waktu yeah. dan dimanapun kalian harus punya karakter yang disiplin karena dimanapun karakter disiplin ini sangat sangat dibutuhkan dan sangat yeah. penting ya yeah. yeah. misalnya sudah punya janji dengan seorang klien atau seorang partner bisnis kalian janjian jam 10 paling tidak jam 10 kurang kalian sudah harus standby stand di tempatnya kalian harus disiplin waktu untuk bisa apa namanya ber uh, Mempersiapkan, uh, ya. mempersiapkan segala sesuatunya Dan bersaing di era milenial seperti sekarang Kalau kerjasama Pak Andi Kira-kira penting enggak ini? Hmm, sangat penting sekali Pak uh, Kita sebagai makhluk sosial Pasti tidak bisa hidup sendiri Kita membutuhkan orang lain Jadi sangat penting sekali Kita memiliki jiwa kerjasama yang Kuat dengan individu lain Misalkan kita mau membangun sebuah usaha Kita harus membangun relasi dengan Misalkan rekan sejawat yeah. yang bisa dihubungi. Mm. Setelah usaha berkembang, kita bisa membangun relasi dengan usaha-usaha lain. Misalkan yeah. kita mau membuat sebuah brand clothing mm. sebuah brand baju, kita harus bisa membawa kerjasama dengan misalkan supplier kainnya dulu. Yeah. Terus penjahitnya. penjahitnya kalau jahitnya. memang kita hanya me apa ya, gitu memasarkan Memasarkan saja kita juga harus kerjasama dengan pembuat penjahitnya itu. Oke. Okay kayaknya selain menarik nih bawa sahabat bahwa ini meskipun kita sekarang ini zaman milenial banyak tantangan dan juga pola-pola yang berubah tapi setidaknya dengan materi kali ini tadi hasil diskusi dengan Pak Andi juga Pak Sangaci ini tentu saja membuka ide baru bahwa ternyata ya masih ada kesempatan buat para sahabat terkait dengan peluang karir di era milenial itu yang harus kita percayai. Rasanya kita cukup Pak ya sampai saat ini buat para sahabat mudah-mudahan ada. Hal baru nih yang diterima manfaatnya oleh sahabat, gitu ya. Semoga sangat bermanfaat bagi para sahabat PK yang ada di rumah, apalagi masih dalam masa pandemi seperti, pandemi ini, seperti ini. ini. Kita harus bisa membuka mata kita, mencari peluang-peluang kerja yang awalnya konvensional kita cari yang lebih terbuka lagi, hmm. gitu, pak. Gitu ya. Nah, para sahabat, setelah kalian menyaksikan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar dengan cara ketik nama kalian kemudian nomor kelas absen juga, juga kelas yeah. dan kemudian disertai dengan kesimpulan dari video yang sudah kalian saksikan ini. Bisa juga Pak Santi kalau misalnya sahabat punya apa ini yang perlu tanyakan terus perlu kita buat semacam konten seperti ini silakan juga bisa mengapa ya sem semacam memberikan usulan di kolom komentar tidak masalah ini juga sangat terbuka untuk hal-hal baru ya. Iya yeah. dan ingat para sahabat harus tetap berprestasi, meskipun di masa pandemi, pandemi. itu ya. Baik, kita akhiri. Pak Adi, Pak Sangatji ya. Yeah. Mudah-mudahan buat teman-teman. Kita teriakan jalel kita, seperti maju, semangat, andalang kita. Kita bareng-bareng ya. Yeah. Yeah. Okay. Satu, dua, tiga. Salam, saya Krombener. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. She needs yeah. some breath, miss. Hot boy drinking. Ooh. Need refreshments. Check my ring, bling. bling.